Kembali lagi bersama saya Saya ingin mengutip beberapa Ramalan Jayabaya Dimana di dalam Ramalan Jayabaya Dikatakan Lambat laun Ngancik tutuping tahun Bakal ono dewa Ngejawantah Awadak Mandungso Aposuryo Berparas Kaya betoro Kresno seperti betara Krishna, awata bolodewo berwatak seperti baladewa, Agagaman Tri Sulaweddo bersenjatakan Tri Sulawedda, momongane kaki sabdopalon Palon noyok momongannya kaki sabdopalon Palon noyok Ono dewa nyangking welu Ada dewa Membawa pacul Yang dimaksud dewa Membawa pacul itu sebenarnya Adalah Sabdo Palo Noyo Genggong Karena Sabdo Genggong Dalam statusnya Dia adalah bapaknya Para dewa Boponya Poro Dewo Sehingga Sabdo Palonoyo Genggong ini Membawa pacul karena Sabdo Palono Noyo Genggong sendiri Bukan sosok ksatria Dia sosok abdi dalam dan sekaligus dia orang desa Dia membawa pacul Yang dia paculi adalah Tanah Jawa Karena dia mempersiapkan untuk kehancuran Tanah Jawa Nusantara Sampai hancur lebur Karena sesuai dengan sejarahnya, dengan kisahnya Hati Sabdo Palonoyo Genggong pun Masih belum reda Masih belum lega Bila mana belum Lebur atau tempur Belum hancur lebur Dia belum reda Karena apa Hancur leburnya Tanah Jawa Nusantara Itu dipergunakan Untuk memulai Kehancuran di zaman kegelapan Untuk memulai manusia Yang sifatnya Angkara murka untuk menghancurkan manusia-manusia yang jahat dan untuk mengganti dunia ini dengan zaman baru di mana manusia-manusianya adalah manusia-manusia yang berbudi pekerti, berbudi luhur. Dan orang-orang jahat bisa diminimalisir. Tidak seperti zaman sekarang di mana zaman sekarang orang-orang jahat ngeremboko, orang-orang jahat semakin Tambah banyak Sehingga orang-orang jahat jauh lebih berkuasa daripada orang-orang baik Karena semakin banyaknya orang jahat Sehingga orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang suci, orang yang mulia Semuanya hancur lebur di zaman ini karena zaman ini memang dipenuhi oleh orang-orang jahat Ibaratnya di persentase Orang-orang jahatnya itu 80% Dan orang-orang baiknya hanya 20% Jadi jauh lebih banyak yang jahat daripada yang baik Seperti yang dikatakan di dalam banyak kitab bahwasanya. Dunia ini semakin hari semakin jahat Dunia ini semakin hari semakin kelam Dunia ini semakin hari semakin gelap Maka dari itu Semua keharusan-keharusan yang terjadi di Nusantara Semua takdir-takdir kodrat yang harus terjadi di Nusantara Semuanya memang diperlukan Untuk memulai untuk membuka jalan baru Untuk memulai zaman baru Zaman yang penuh dengan kemuliaan Zaman yang begitu keemasan Zaman yang penuh dengan damai sejahtera